Aku temukan ketenangan di salah jarimu. Begitupun kehangatan Aku temukan arah lurus dari setiap kata yang terlontar dari kedua bibirmu Aku temukan keindahan di hijabmu Yang membuatmu lebih indah dari yang terindah Jadi biarkanlah aku mengimamimu Mencarimu dengan niat Mencarimu dengan bismillah Dan meminangmu dengan doa Biarkan kita menyatu karena sunnah Dan mencintai karena Allah Ana uhibu